Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Aji TV Kali ini saya akan Membahas sesuai dengan Judulnya ya Pengobatan Penyakit lewat media kelapa Ya saya terangkan lagi Yang saya bahas Adalah pengobatan penyakit Lewat media kelapa Begitu Jadi bukan e, Mentransfer penyakit kelapa pengobatan penyakit lewat media kelapa sahabat begitu jadi pengobatan penyakit lewat media kelapa itu yang saya maksud adalah menggunakan kelapa hijau jadi benar-benar kelapa hijau ya ini bisa diterapkan ke semuanya tapi penyakit yang tidak kronis yang saya maksud itu penyakit pengobatan penyakit yang tidak kronis dalam ilmu kedokteran mungkin yang sudah parah. Itu tidak bisa diterapkan untuk pengobatan ini. Yang bisa diterapkan itulah penyakit kayak eh, keracunan makanan atau makan apapun itu yang mengandung udara luar salah. Intinya sudah keracunan. Keracunan pada Makanan tertentu sehingga menimbulkan efek pusing-pusing dan mual-mual Itu yang saya maksud Nah pengobatan lewat media kelapa ini Kalian semua bisa gunakan Yang paling ampuh itu adalah kelapa hijau kawan -kawan. Jadi kelapa hijau ini manfaatnya sangat luar biasa Untuk kesehatan kita Bahkan untuk penyembuhan segala macam penyak, penyakit ya Penyakit ringan maksudnya penyakit ringan bisa diobati dengan kelapa hijau ini. Nah, pengalaman saya, saya itu pernah eh, sendiri ya, pernah yang dulu makan namanya bakpia. Bakpia itu sudah kadaluarsa dan akhirnya kepala saya itu pusing-pusing banget. Lah, saya mau berobat itu, saya enggak punya uang, gitu. Jadi, kebetulan saudara saya itu beli dengan hijau kawan-kawan, beli dengan hijau, saya minum itu dengan hijau, tapi belum ada reaksi sekali, lah akhirnya saya minum 2 sampai tiga kali baru ada reaksi. lah untuk eh, menangani seperti halnya kena gigitan ketunggeng atau apapun ya yang berbisa beracun, tapi tidak kobra lo ya, tidak kobra itu kalian semua bisa gunakan dengan uh, apa tuh? Kayu merah itu loh. Apa itu namanya? Ka kayu kalau dicelup di air itu jadi merah. Nah, bisa dicampurkan di degan. Begitu. Degan hijau tersebut. Ini tidak sembarang degan. Nah, apabila bagi kalian yang suka merokok atau dan sebagai atau makanan pedas dan lain sebagainya sehingga menimbulkan sesak nafas dan sebagainya ini bisa digunakan bisa diterapkan cara ini ya. paling efektifnya untuk penyembuhan yaitu tadi tegan hijau sama kayu apa itu yang merah-merah itu dicelupkan ke dalam lebih bagus lagi tegan itu dibakar akan lebih bagus begitu kawan-kawan jadi Cara ini sudah saya terapkan untuk saya sendiri maupun kawan-kawan saya yang di sana. Gitu. Mitosnya, mitosnya kelapa ini berfungsi sebagai penangkal segala macam penyakit. Namun yang saya ketahui, penyakit kalau sudah kronis itu yang tidak bisa disembuhkan dengan kelapa ini. Gitu. Jadi penyakit ringan-ringan aja seperti sesak nafas, batuk-batuk, asma, terus keracunan itu bisa pakai kelapa hijau ini kalau dicampur dengan kayu yang merah itu lebih ampuh lagi lebih ampuh lagi kawan-kawan jadi pengalaman ini saya bagikan untuk kalian semua, semoga bermanfaat silakan dicoba bagi yang merasa kesehatannya terganggu di sesak nafas, batu, asma dan sebagainya bisa coba diterapkan ini yang paling utama, ya berdoa kepada Tuhan. Kesembuhan itu kan mutlak beli sana. Kita semua tugasnya cuman uh, mencari jalan, kan? Gitu, mencari jalan untuk kesembuhan. Oke, sahabat, cukup sekian dulu video dari saya. Semoga bermanfaat. Di lain waktu, di lain hari nanti, saya bagikan tips-tips uh, yang saya ketahui lagi. Jika ada pertanyaan atau ingin uh, apa ingin tahu herbal herbal apa tentang untuk pengobatan bisa tulis di kolom komentar nanti tak kasih tahu sesuai yang saya tahu ya sesuai yang saya tahu kalau saya tidak tahu ya saya nggak bisa ngasih tahu nggak berani kan gitu. Oke sahabat cukup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.